Saat teduh, nih, tak berdiri ya. Siapkan hati dan pikirannya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala saat teduh dimulai.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 adik-adik sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan Mari kita siapkan hati dan pikiran kita kita dengerin firman Tuhan hari ini yuk Shalom selamat pagi selamat hari Minggu adik-adik Wah senang sekali nih di bulan ini di minggu kedua kastrid bisa menyapa adik-adik di kelas TK Castrid mau absen dulu ya di sini ada siapa ya Wah ada Evelvan, ada Ethan, ada Joseph, Joseph ada dua nih. Ada Gentah, ada Selo, ada Jennifer, ada Ziyuf, ada Salomo, ada Elkana dan Alvaro. Ada kakak Aurelia dan Abigail, ada Helen, ada Sofia, ada Jeremy, ada Kristoff, ada Kristi dan Faye, ada Zevan, ada Dipa. Ada Sean, ada Samuel dan Daniel Panjaitan. Ada siapa lagi ya? Wah, ada Brian dan Bianca. Ada Kenneth, halo Kenneth. Ada Beatrice, ada Giselle. Ada siapa lagi ya? Halo, ada Selam. Ada Belva dan Adriel dan lain-lain yang belum bisa Kastrid sebutkan hari ini. Kastrid harap adik-adik di rumah dalam keadaan baik ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai. Mendengarkan firman Tuhan, Kak Astrid mau ajak adik-adik untuk ambil alkitabnya Mana yuk alkitabnya ya Kita siapkan dari kitab Yesaya 56 ayat yang pertama sampai dengan 8 Yesaya 56 ayat 1 sampai 8 Kita buka ya Kalau udah, alkitabnya ditaruh lagi Kita mau berdoa dulu Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya Kita satu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami masih boleh dibangunkan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kastri. Jaga kami ya Tuhan agar kami mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Haleluya, Amin. Diambil lagi Alkitabnya. Yesaya 56 ayat 1-8 yang berbunyi demikian.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 Demikian pembacaan Alkitab. Nah adik-adik, sebelum Kak Astrid menceritakan tentang firman Tuhan hari ini, Kak Astrid mau tanya dulu nih, siapa yang pernah melakukan kesalahan atau perbuatan tidak baik seperti di kiri Kak Astrid? Ayo, gambar apa ya kira-kira? Betul, gambar anak-anak yang suka iseng di tangannya nih nyabutin tanaman mama dan papa ayo yang suka metik-metikin tanaman mama dan papa di rumah siapa ya ayo tunjuk tangannya atau perbuatan tidak baik yang sebelah kanan apa ya gambarnya ada anak kecil yang sedang menumpahkan makanan ayo siapa yang pernah melakukan kedua perbuatan tidak baik ini siapa ya? tunjuk tangannya ayo kastri juga pernah nih walaupun tidak sengaja ya nah kira-kira ketika adik-adik melakukan kedua hal ini respon mama dan papa seperti apa ya mereka marah nggak ya kira-kira atau mereka uh, biasa aja atau mereka langsung menghukum adik-adik ayo biasanya nih mama dan papa pasti uh, akan marah nih sedikit lalu memberikan hukuman jika memang perbuatan adik-adik sudah e, sering sekali melakukan perbuatan tidak baik seperti ini. Nah, tapi adik-adik Kak mau kasih tahu nih, kalau mama dan papa memberikan hukuman, itu belum tentu mereka tidak sayang. Tapi justru itu adalah bentuk kasih sayang mereka, supaya kita tidak melakukan kedua hal ini. Nah, kenapa nih Kak bahas tentang perbuatan tidak baik, kemudian membahas tentang mama dan papa, marah nggak ya? Nah, sama seperti sebuah bangsa, Pasti mau ceritain sebuah bangsa besar. Bangsanya tuh banyak sekali orangnya. Beragam. Dari pulau A, B, C. Beragam. Nah, bangsa ini merupakan bangsa yang sangat dikasihi oleh Allah. Nah, yaudah sering banget nih kita bahas bangsa ini. Bangsa apa? Betul. Bangsa Israel. Seperti kita ketahui, bangsa Israel ini adalah bangsa kesayangan Allah dikadik. Allah menganggap bangsa Israel sebagai anak-anaknya Nah, tapi adik-adik bangsa Israel ini nakal Mereka sering tidak dengar-dengaran Mereka sering bandel, tidak patuh, tidak setia Bahkan mereka sering menyembah Allah lain yang berupa patung-patung Patung apa tuh kastrit? Banyak Patung hewan, patung dewa-dewa, pokoknya banyak sekali Nah. Mereka seringkali menyakiti hati Allah Nah adik-adik, sebagai seorang bapak nih Allah tentunya tidak tinggal diam melihat anak-anaknya berbuat perbuatan yang tidak baik Meskipun Allah menyayangi bangsa Israel Allah tidak segan untuk memberikan hukuman kepada bangsa Israel Nah hukumannya apa ya? Hmm, mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun, bayangkan. Kalau 70 tahun itu kira-kira seumur siapa ya? Oma dan opa kita itu ya yang udah di rumah. Wah, berarti lama banget ya dihukumnya. Nah, karena mereka mendapatkan hukuman ini, mereka merasa tidak nyaman Adik-adik. Nah, bayangkan mereka dibuang ke tempat lain yang bukan rumahnya. Pasti mereka merasakan tidak nyaman dan mereka juga dijajah, Adik-adik, diperbudak, disuruh kerja keras. Nah, bayangkan kita aja. Kalau di bisa, kita nginep di rumah om atau tante, atau di rumah nenek atau kakek kita, selama-lama itu pasti kita kan merasa tidak nyaman. Kan, itu bukan rumah kita sendiri. Nah, sama seperti bangsa Israel, mereka tidak nyaman adik-adik. Kemudian, akhirnya mereka berseru, mereka memohon, mereka berdoa, mereka berdoa nih kepada Allah. Bahwa mereka mau dibebaskan dan dikembalikan ke tanah asal mereka. Nah kira-kira Allah mendengarnya nggak ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tentunya Allah mendengar seruan bangsa Israel. Untuk itu Allah mengutus seorang nabi bernama nabi, apa ya pembacaan kita hari ini? Yesaya, betul. Allah mengutus Nabi Yesaya untuk memberitakan kepada bangsa Israel bahwa Allah akan membebaskan dan mengembalikan mereka ke tanah asal mereka. Tapi Adik-adik, Allah punya satu syarat. Apa ya kira-kira syaratnya? Bangsa Israel harus menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Nanti ketika mereka dikembalikan ke rumahnya, nih mereka dipulangin nih sama Allah, mereka harus menjadi bangsa yang Rajin beribadah Dan setia kepada Allah Nah adik-adik firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan Mau mengajarkan kita bahwa Allah ingin kita sebagai anak-anaknya Gak cuma bangsa Israel Tapi kita juga harus menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Allah Karena apa sih kak Allah itu baik adik-adik Allah selalu mendengarkan seruan kita Allah selalu menolong kita ketika kita susah Allah selalu memberikan apapun yang kita inginkan Nah untuk itu sebagai anak-anak Allah Kita harus melakukan perbuatan setia kepada Allah Nah Kasim punya satu magic word nih Apa sih magic word itu? Magic word itu satu kata Tapi artinya sangat mendalam jika kita ucapkan itu ke orang lain Sebenarnya ada banyak Cuman yang kali ini yang sesuai sama firman hari ini Kak Astrid mau ajarin adik-adik untuk selalu mengucapkan kata, apa nih? Sorry, kalau bahasa Indonesia-nya apa ya? maaf Sama seperti bangsa Israel, sebesar apapun perbuatan dosa bangsa Israel, ketika mereka meminta maaf kepada Allah, memohon ampun dengan tulus, Allah pasti akan memaafkan kita. Sama seperti yang tadi sudah Kak contoh contohkan di depan, kalau kita misalnya pernah numpahi makanan, atau kita pernah nyenggol barang mama sampai jatuh terus pecah? Atau kita merusak mainan kakak dan adik kita? Nah jangan lupa untuk selalu mengucapkan kata maaf, maaf ya mama, maaf ya papa, maaf ya kakak, aku gak sengaja. Kasrit yakin nih pasti mereka gak jadi marah, tapi justru memaafkan adik-adik. Nah itu merupakan contoh perbuatan setia dan taat kepada Allah. Tapi selain itu, kasus juga punya ini contoh lain. Seperti apa ya? Patuh pada perintah orang tua, terus apa ya? Tidak melawan, tidak berbohong. Hmm. Terus rajin berdoa dan baca Alkitab. Nah, di tengah pandemi ini kita juga selalu harus melakukan 3M. Apa ya 3M itu? Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Serta kalau nggak perlu-perlu banget usah keluar ya adik-adik Karena sekarang virusnya lagi jahat Ya eh, Kak Astrid harap adik-adik di rumah Senantiasa menjadi anak yang taat dan setia kepada Allah Sehabis ini akan ada Karecel Yang akan memberikan aktivitas di hari ini Jangan lupa disimak baik-baik Dan dikerjakan ya Kalau sudah selesai Boleh difoto dan dikumpulkan ke grup Pelkat PA Kak Astrid dan Karecel tunggu Demikian firman Tuhan hari ini Amin Shalom, selamat hari minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah nih? Kakak harap adik-adik sehat -adik selalu ya. Nah, kembali lagi bersama Kak Rachel hari ini. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas nih adik-adik. Nah, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan yang disampaikan oleh Kak Astri tadi, nah, saatnya kita membuat aktivitas yang sesuai dengan firman yang kita dengarkan tadi adik-adik nah kira-kira aktivitasnya apa ya kak Rachel? nah adik-adik pasti -adik gak tahu aktivitasnya nih oleh karena itu kakak akan jelaskan kita akan membuat aktivitas apa hari ini nah aktivitas yang akan kita buatkan adalah ini nah adik-adik bisa lihat ini adalah alkitab nah alkitab ini kalau dibuka jadinya seperti ini adik-adik wah, wah panjang ya nih seperti ini adik-adik nih ada tulisannya Nah, kita akan membuat alkitab ini adik-adik. Nah, bahan-bahan yang adik-adik butuhkan untuk membuat alkitab ini adalah yang pertama, adik-adik akan membutuhkan kertas. Adik-adik boleh memakai kertas apa saja ya adik-adik. Nah, yang kedua adalah kertas yang lebih tebal atau karton. Adik-adik boleh pakai karton atau boleh pakai origami juga. Dan ini harus berwarna ya adik-adik atau e, berpola. Adik-adik boleh pakai kertas yang berpola atau kertas yang berwarna. Nah, yang ketiga, adik-adik akan membutuhkan spidol untuk nulis kata-katanya. Adik-adik, nah yang keempat, adik-adik membutuhkan lem. Yang terakhir, adik-adik akan membutuhkan cutter atau gunting. Nah, sekarang kita akan mulai membuat aktivitasnya. Adik-adik, nah hal pertama yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik ambil kertas. Adik-adik, lalu kertas ini dilipat menjadi dua. Adik-adik seperti ini. Nah, dilipat begini adik-adik. Nah, kertasnya dilipat seperti ini. Nah, kertasnya adik-adik akan butuh banyak nih adik-adik. Boleh adik-adik kira-kira uh, 2-3 kertas. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu adik-adik ambil kertas yang satu lagi yang sudah dilipat juga menjadi dua seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik tempelkan kertasnya. Menggunakan lem yang adik-adik punya Nah cara nempelinnya gimana nih Kak Rachel? Nah kertasnya dibalik seperti ini adik-adik Yang satu Yang bagian lipetannya di bagian atas Yang satu lagi lipetannya di bagian bawah Jadi terbalik begini adik-adik Nah lalu Nah yang bagian ini Adik-adik tempelkan dengan yang bagian sebelah sini adik-adik Nah nanti jadinya seperti ini Nah seperti ini adik-adik Nah, untuk membuat covernya yang berwarna, adik-adik bisa lipat dulu terlebih dahulu. Kedua sisinya setengah seperti ini adik-adik. Nah, yang satu lagi juga adik-adik lipat seperti ini. Setelah itu, bagian ini dilem. Nah, dilem lalu ditempelkan ke bagian yang berwarna putih. Nah, entah di belakang origami adik-adik berwarna putih atau berwarna, boleh ditempelkan. Nah, jadinya nanti kalau ditempelkan seperti ini adik-adik. Nah, dia akan nyatu seperti ini. Bagian depannya juga sama adik-adik. Ditempelkan juga menggunakan lem. Jadinya nanti seperti ini. Setelah itu, adik-adik ambil spidol yang adik-adik punya. Atau pulpen atau pensil Lalu adik-adik tuliskan Alkitab Di bagian cover depannya Lalu tanda salib Nah setelah itu Adik-adik buka Alkitab yang sudah adik-adik buat Lalu adik-adik tuliskan Di bagian yang putih ini Aku mau setia Nah adik-adik tuliskan Menggunakan spidol Spidolnya boleh warna apa saja Sesuai dengan warna kesukaan adik-adik Nah seperti itu adik-adik Nah, alkitabnya sudah jadi. Nah, jangan lupa ya adik-adik, kalau sudah jadi alkitabnya, adik-adik bisa fotokan hasil karya adik-adik, lalu adik-adik kirimkan ke grup WA Pakat PA Shalom Depok. Jangan lupa ya adik-adik, karya co tunggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik firman Tuhannya? Bisa dimengertikan Jangan lupa kerjaan aktivitas hari ini ya, dan kirim aktivitasnya ke grup PA Shalom.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 Yang diambil dari Kidun Ceria 267 Siapa yang berpegang? Bait 1 dan 5 adik-adik gimana tadi kita sudah nyanyi-nyanyi gerak-gerak pemanasan kita sudah baca Mazmur, kita sudah membaca alkitab dan mendengarkan firman Tuhan kita juga sudah uh, mendengarkan warta, sudah memberikan persembahan, berarti saatnya kastri tutup ibadah ini di dalam doa mari kita berdoa lipat tangannya, tutup matanya tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan melalui firman hari ini kami diajarkan untuk menjadi anak yang taat dan setia hanya kepadamu Mampukan kami Tuhan pribadi lepas pribadi untuk selalu menjadi anak yang taat dan setia Serta kami akan menjaga dan menuruti perintah orang tua Tuhan sehabis ini mungkin kami akan melakukan aktivitas kami yang lainnya Berkati kami, Tuhan, dari pagi hari ini sampai dengan malam nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, adik-adik.